Anggai, lupa kau okay. sama om ya okay. Om ini katanya okay. Oh, salah apa dia? Selamat hari lebaran ya Selamat hari Selamat hari ya ya ya Belumnya. iyalah, namanya mamanya Hati -hati. itu dia? iya, ada, bu? adik Assalamualaikum. Assalamualaikum adik nah, eh. Untuk adiknya, nah, adiknya. adiknya. Om. Oh, ya. Terima kasih banyak. Salam semua. Salam ya. Selamat tuh, empat tahun, oh besar badan dia, dadah. Selamat mana abangmu? Mana Iya, <tuh> mana? dan kalau ini ya. ini. ini. ini Nah ya, di baju Abang Ya ya, ya. Saya ini ya. Ya. Ya, boleh ya. Pasta apa apa? Bersih Assalamualaikum. Bangarupati. Hawa. Ya, terima kasih saya ucapkan buat para sahabat yatim dan duafa yang mana telah menyalurkan uh, bantuan atau berupa THR kepada para yatim dan duafa. Kepada khususnya yang sudah menerimanya ya di daerah Gang Subur, uh, Jalan Lama di BPM Tanjung atau di Kamulalang ini. Ya, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada sahabat, yatim dan doa, Pak. Semoga lancar semua apanya, urusannya. Amin. urusannya. itu